merek lain pasti ketar ketir Daihatsu Sigra 2023 punya eksterior keren segini harganya. Inilah mobil mewah terbaru Daihatsu Sigra 2023. Daihatsu Sigra 2023 adalah mobil terbaru yang tampak cemerlang saat ini. Tentunya banyak konsumen yang terpukau dengan karisma mobil terbaru Daihatsu Sigra 2023. Pasalnya, Daihatsu Sigra 2023 akan sangat sporty, modern dan stylish. Semua orang menginginkan mobil terakhir itu sekarang. Yang jelas, dengan desain yang bagus pasti akan mengganggu rival sekelasnya. Sigra terbaru ini, apalagi merek Sigra sudah populer di kalangan luar sejak generasi pertama. Mobil ini juga memiliki harga yang sangat murah untuk kelas terbaru 2023, bahkan perawatannya pun sangat sederhana dan tidak memakan banyak biaya. Tersedia dalam 7 pilihan warna, 10 trim, 2 pilihan mesin dan 2 pilihan transmisi manual dan otomatis. Dari luar, Daihatsu Sigra 2023 terlihat sangat apik dan menarik, dan tentu saja ada penyegaran total, sehingga hasilnya benar-benar mempesona dan merebut hati banyak konsumen Indonesia. Diketahui mobil dengan harga terjangkau ini akan segera masuk pasar tahun ini. Sigra generasi terbaru memiliki nuansa baru, konsep lebih besar dan sekilas terlihat mirip dengan Fortuner. Meski banyak ubahan, fungsi Sigra tak hilang dari gaya mobil Daihatsu Sigra 2023. Bagi yang berencana memboyong Daihatsu Sigra ke tanah air dalam waktu dekat bisa cek harga Januari tahun 2023 sebelum ke dealer resmi. Daihatsu Sigra yang tertera di ofisial daihatsu.co.id saat ini paling murah 1315 juta rupiah dari tipe terendah 1.0 DMT. Sementara varian termahal tipe Daihatsu Sigra 1.2 LX On Road, OTR, DKI Jakarta dibanderol 1747 juta. rupiah. Harga mobil tipe Low Cost Green Car, LCGC, terbukti stabil yaitu tidak ada perubahan dibandingkan banderol resmi yang dihimpun gridoto.com pada Desember Tahun 2022 berdasarkan data teknis Daihatsu sigra akan dipasarkan ke konsumen Indonesia dengan dua pilihan mesin ditenagai mesin 3 NRV 4 silinder 1200 cm3 towin vVT yang mampu menghasilkan tenaga 87 BHp pada 6000 revolusi per menit dan torsi 108 nm pada 4200 revolusi per menit Mesin 1200 cm kubik ini dikawinkan dengan transmisi manual 5 percepatan dan transmisi otomatis 4 percepatan. Sementara itu, mesin 1 krv 3 silinder 1000 cm kubik VVT mampu menghasilkan tenaga 67 BHP pada 6000 revolusi per menit dan torsi 89 Nm pada 4400 revolusi per menit. Kotak roda gigi manual Daihatsu Sigra terakhir diupdate Juli tahun 2022 lalu ada perubahan, LCGC 7 penumpang memiliki grill baru, lampu depan smoked LED, spion, antena sirip hiu dan roda baru di bagian luar. Interior dicat serba hitam mulai dari jok dan atap berikut informasi selengkapnya mengenai daftar harga mobil baru Daihatsu Sigra musim Januari tahun 2023. 1.0 DMT 131,5 juta rupiah. 1.0 MMT 142,1 juta rupiah. 1.2 xmt MT 151,8 juta rupiah. 1.2 X DLX RP 157,4 juta. 1.2 xx at 165,1 juta rupiah. 1.2 X at DLX 170,6 juta rupiah. 1.2 RMT 158,5 juta rupiah. 1.2 RMT DLX 162,3 juta rupiah. 1.2 RMT 173,3 juta rupiah. 1.2 RMT DLX 174,7 juta rupiah. stay on my side